Ayah Kejora bersahabat ya di akun Instagram pribadinya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto bareng keluarga besar dari Rizky Bilar Bersahabat ya, antara keluarga lain setiap Bilar tentunya sudah foto bareng Aduh akhirnya muncul dan tentunya akhirnya teka-teki baju putih terpecahkan Bersahabat ya, muncul juga di up oleh Ayah Kejora langsung yang mana tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia. Dalam posisi tersebut juga, Ayah Kejar memuskan sebuah kalimat caption katakan antara Sumut dan Jabar. Wow, antara tentunya Sumatera Utara dan Jawa Barat akhirnya bersatu. Persahabat, ya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan lancar sampai hari H nanti amin, ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan dan dibanjiri komentar. Ada komentar dari Ustadz Sufi Aluburi. Di situ mengatakan versi versus PSMS Kata Ustadz bersahabat ya. Ini cute banget. Tentunya ada komentar lain dari akun Instagram. HP Rakyat Kota Sultan mengatakan dalam kolom komentar. Semesta merestui dengan caranya. Wow, luar biasa. Masya Allah banget bersahabat ya. Tentunya doa baik dari kita semua para fans akhirnya dijabat Antara keluarga Lesti dan Rizky Bilar akhirnya dipersatukan Persahabat yang melihat foto kebersamaan ini Membuat kita semakin yakin bahwa antara keluarga Tentunya sudah meyakini dan sudah merestui hubungan Lesti dan Rizky Bilar Tentunya kita tunggu saja kabar dan info selanjutnya. sahabat mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin dan kabar bahagia dan kabar baru dari Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang minucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.